pasang lagi okay. kita alin in bikin konten oke naik nice pasang lagi langsung all in sih all in. gas ada pasang berapa aduh eh malah ke bawah loh naik naik naik naik naik naik nice nice dapat. jadi 4000 ribu dapet lagi kita nanti gedein bednya biar langsung cepet oke okay. naik lagi dapet jadi 5000 ribu eh. naiklah Oke coba kita pasang turun sekali. Hmm, mau turun sini kayaknya sih. Kita alihin aja turun. Woi, malah naik ke atas loh. Ke atas lagi biar dapat. Oke, naik. Nikit lagi. Eh, naik anja dapat nggak tahu turun apa naik ini mau naik sih kayaknya oh langsung alin aja kalau mau naik oke okay. Alin-alin Gua mau naik sih Alin Anda telah mencapai batas Oh gak cukup Udah kebayakan kita pasang ini Udah pasang berapa itu 1,2,3,4 4 tambah 3 7 Oke okay, dapat Udah gak bisa pasang lagi guys Udah ada pemberitahuan jadi Dari 3000 saldo jadi naik berapa nih Oke naik Jadi 4000 Buh gila e, Naik terus nih kayaknya Oke Oke naik lagi 4000 lagi Uh, pasang lagi sini Halin bro all in, all in. Hmm, dapat gila kita naikin bednya 500 naik oke okay. pasang lagi buh dan 2000 saldo. Eh, hey, mau turun lo. Jalan naiklah, naik. Oh, enggak bisa. Melihat oh, ya tahu-tahu enggak oh, ya tahu anjay, ya naik. Jadi 2000 jadi 3000. <tuk> Ih, banget buat lu turun loh